Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya berada di bengkelnya Kang Mardi. Ndarti motor, Lur. Gimana? Motornya rusak, Lebih. Sebentar kita tanya-tanya dulu. Halo Kang, halo. Selamat pagi, selamat pagi, Mas. Oke, Sitan tanam ini Kang, Pak Marty bengkel. Baik, Mbak Marty bengkel. Oke, berikut pun di ini, Ki. oh, terkala bohong, mantan. Kenapa rusak ini, Ki? Mantan, Ri. panas, mati, mati. Oh, ngatan geng, geng, geng. Oke, monggo, dilacak ngangetin. Kan? Oke, kecengkelan, anu anu nih kang setiré anu saben kenapa cloc Iya, kan do anu ya? kan ganti di bang sementara saya terkena Sudah selesai untuk servis motor, dan lancar nah ini sandang pangan Ini tinggal pemasangan Pemasangan sayap ataupun Atau, atau, atau deck motornya